Setelah ragu-ragu awalnya, jari Lindung akhirnya mendarat di depan gugusan cahaya yang memegang tablet kayu. Apakah kamu yakin? Ying Xuanzi dengan lembut tersenyum dan bertanya. Iya nih, Lindung mengangguk. Karena dia sudah memutuskan, dia tidak lagi merasa was-was. Meskipun harta karun jiwa surgawi tingkat tinggi jarang terjadi, itu tidak mencapai tingkat di mana ia tidak dapat meninggalkannya. Setelah melihat bahwa Lindung telah berhenti ragu-ragu. Ying Xuanzi juga tertawa samar. Dia melambaikan lengan bajunya dan menyimpan dua kelompok cahaya lainnya ke lengan bajunya. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan tablet kayu hitam juga perlahan mendarat di telapak tangannya. Setelah hilangnya cahaya pada tablet kayu, Lindong akhirnya menemukan bahwa permukaan tablet tampaknya ditutupi oleh beberapa simbol yang sangat tidak jelas dan misterius. Simbol-simbol ini tampaknya memiliki kekuatan hidup dan benar-benar perlahan diputar pada tablet kayu. Kuan Sekte, benda apa ini? Apa gunanya? Lin Dong bertanya dengan hati-hati. Tablet statis, King Suanzi Zi menjawab dengan samar. Tablet statis, Lin Dong kaget, wajahnya bingung. Di zaman kuno, pernah ada benda suci yang dikenal sebagai tablet dewa statis. Setelah diaktifkan, itu akan dapat segera membekukan ruang dan waktu. Mereka yang terjebak di dalam tidak akan lagi memiliki kemampuan untuk melawan dan karenanya akan berada di tangan orang lain. King Xuanzi bermain dengan tablet kayu hitam di tangannya. Bahkan untuk orang seperti dirinya, ada kekaguman yang tidak bisa disembunyikan di matanya ketika menyebutkan apa yang disebut Static Divine Tablet. Oh, lindung dipindahkan, memikirkan apa yang disebut Static Divine Tablet. Sebenarnya sangat menakutkan sehingga bisa menyebabkan waktu untuk diam. Seberapa mengerikan kemampuan seperti itu? Hubungan apa yang dimiliki tablet statik ini dengan itu? Mata lindung berputar ketika dia mengajukan pertanyaan yang paling dia khawatirkan. Tablet statis adalah harta jiwa yang diciptakan dengan menyalin. Tablet divine static, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa sekte aku benar-benar memiliki objek ilahi seperti itu? Ying Xuanzi tertawa, jadi, ini tiruan, Lindong menggosok hidungnya, namun, dia tidak kecewa. Ini karena dia tidak memiliki angan-angan bahwa dia akan dapat memperoleh objek ilahi yang legendaris dengan begitu mudah. Namun, meskipun ini hanya tiruan, tablet statis ini masih mampu melampaui treasures jiwa surgawi paling tinggi. Tentu saja, itu belum mencapai tingkat harta yuan murni. Itu hanya bisa dikatakan berada di antara dua level ini. Kata Ying Xuanzi. Lin Dong mengangguk, harta yuan murni dianggap sebagai harta yang penting bahkan dalam sekte super ini. Namun, tablet statis ini hanyalah tiruan. Terlepas dari seberapa kuat itu, kemungkinan sulit baginya untuk mencapai tingkat harta yuan murni. Selain itu, tablet statis ini mungkin tidak memiliki kekuatan yang menakutkan dari kesepakatan sebenarnya. Tetapi ini dapat menyebabkan lawan tidak bergerak untuk sesaat ketika diaktifkan. Aku pikir selama pertarungan antar pakar, instan seperti itu sudah cukup. Bukan. King Xuanzi berkata sambil tersenyum. Lin Dong mengangguk dengan penuh semangat. Dalam pertarungan antara yang kuat, setiap pembukaan itu berakibat fatal. Apalagi secara langsung menyebabkan lawan membeku secara tak terduga. Jika dia memiliki... Tablet statis ini sebelum dia bertukar pukulan dengan Wang Yan, kemungkinan proses pertempuran akan jauh lebih santai. Bocah kecil, matamu bagus. Ambil, seseorang membutuhkan energi mental untuk mengaktifkan harta ini. Namun, kamu memiliki pencapaian yang cukup besar dalam hal energi mental. Ini sepertinya tidak akan menjadi masalah. King Xuanzi tertawa dan melemparkan. Tablet statis di tangannya ke arah Lindong. Ini adalah objek tanpa pemilik. Aku telah membantu kamu menghilangkan penghalang untuk memperbaikinya. Kamu akan dapat menggunakannya setelah kamu memurnikannya dengan darah. Petik 2. Lindong buru-buru mengulurkan tangannya dan menerimanya. Tablet kayu hitam terasa hangat ketika memasuki tangannya. Setelah menyentuhnya dengan hati-hati, ia menemukan bahwa itu bukan kayu atau logam. Dia tidak yakin apa itu terbuat dari apa. Setelah menerima Soul Tracer, Lindong tanpa sadar menekan ujung jarinya, dan setetes darah segar jatuh ke tablet statis. Setelah itu, cahaya redup tersebar darinya. Semacam hubungan samar-samar hadir diam-diam naik dalam hati Lindong. Lampu pada tablet statis menjadi semakin terang. Pada akhirnya, itu benar-benar perlahan melayang. Akhirnya, itu berubah menjadi sinar cahaya yang langsung memasuki dahi Lindong dan menghilang. Mata lindung perlahan menutup ketika tablet statis meluncur ke dahinya. Pikirannya dengan cepat memasuki istana niwannya. Dalam dunia kecil, tempat mental energi berdesing. Dia melihat tablet kayu hitam diam-diam mengambang di dalamnya. Energi mental perlahan berputar di sekitarnya seperti gelombang. Sementara benang energi mental terus mengalir. Di bawah infus energi mental ini, Lindung bisa merasakan berbagai mekanisme dalam tablet statis ini dan mulai secara bertahap menjadi akrab dengan mereka. Lindung menutup matanya selama dua jam penuh. Selama waktu ini, Ying Xuanzi tidak terburu-buru sama sekali. Yang dia lakukan adalah duduk diam seperti seorang biarawan tua. Ku, sinar matahari di luar jendela berangsur-angsur menjadi suram sehingga mata Lindung yang tertutup rapat akhirnya perlahan dibuka. Sebuah cahaya misterius berkedip di kedua matanya. Akhirnya, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan perlahan membentuk segel yang relatif aneh. Masih, mata Lindong memandang ke arah seekor kupu-kupu yang terbang ke jendela. Segel aneh yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba mengarah ke sana. Setelah itu, suara lembut muncul dari mulutnya. Berdengung ketika kata itu dikeluarkan dari mulut Lindong. Fluktuasi yang tak terlihat dan sangat misterius tiba-tiba menyapu dari tempat di antara alis Lindong. Ketika fluktuasi itu meletus, sayap-sayap kupu-kupu yang mengepak menari di luar jendela tiba-tiba membeku. Seluruh tubuhnya tampaknya telah tertanam di celah ruang dan waktu. Adegan yang sangat misterius. Namun, pemandangan yang tidak biasa ini tidak bertahan lama sebelum hancur. Kupu-kupu itu juga mengepakkan sayapnya karena syok ketika dengan cepat melarikan diri dari tempat ini. Tablet statis yang misterius, pandangan lindung membara. Dia menjilat bibirnya dan tertawa. Dari sudut pandang tertentu, tablet statis ini tidak memiliki kekuatan membunuh yang terlalu kuat. Namun, kemampuan aneh ini menyebabkan sesuatu membeku membuat jantung lindung berdetak lebih kencang. Kemungkinan dia akan sangat sengsara jika lawannya memiliki kemampuan seperti itu dalam pertempuran hidup dan mati. Namun, itu menghabiskan terlalu banyak energi mental. Lindong menambahkan dengan agak menyesal, "Dia hanya menggunakan kemampuan diam untuk beberapa napas sebelumnya, tetapi konsumsi energi mentalnya telah mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang sepenuhnya sempurna di dunia ini?" Ying Xuanzi tertawa. Lindung mengangguk sambil tertawa kering. Dia memang terlalu serakah. Kemampuan untuk membekukan sesuatu sudah sangat menakutkan. Ini benar-benar akan menjadi terlalu tidak realistis jika seseorang dapat menggunakannya sesuka hatinya. Senang kamu menyukai hal ini. Sebenarnya, sesuai dengan aturan, bahkan juara aula kompetisi tidak dapat memperoleh tablet statis ini. Ying Xuanzi berbicara dengan makna yang lebih dalam pada kata-katanya. Hehehe. Dalam hal ini, aku akan berterima kasih kepada Sekte Tuan atas kebaikan kamu. Lin Dong menangkap isyarat itu. Dia mengerti bahwa jika dia tidak menghentikan Wang Yan dan akhirnya menyerahkan otoritas komando kembali ke Ying Xiao Xiao atas kemauannya sendiri, akan sangat sulit untuk mendapatkan sesuatu seperti tablet statis. Ying Xuan tanpa sadar tersenyum. Segera setelah itu, dia berbicara lagi. Ada setengah tahun lagi sebelum persaingan sekte besar. Kalian semua harus lebih memperhatikan ketika saatnya tiba. Petik 2. Ketika dia berbicara sampai akhir. Wajah mirip Ying Ying itu memiliki kegelapan yang menakutkan melintas di atasnya. Apakah murid-murid Gerbang Yuan sangat kuat? Lin Dong mengerutkan alisnya dan bertanya. Yang terkuat dari para murid Gerbang Yuan adalah tiga raja kecil dan delapan jenderal jiwa. Ying Xuanzi perlahan menjelaskan. Tiga raja kecil, delapan jenderal jiwa, gumam lindong. Gerbang Yuan dibagi menjadi delapan bagian. Delapan jenderal jiwa ini adalah murid terkuat dalam delapan bagian. Adapun tiga raja kecil, Ying Xuanzi mengerutkan mulutnya, baru kemudian ia melanjutkan, "Ada semua yang dianggap telah diajarkan secara pribadi oleh tiga guru sekte Gerbang Yuan. Mereka semua memiliki bakat luar biasa." Mereka bisa dianggap yang paling luar biasa di antara generasi muda wilayah Suan Timur. Murid Lindung menyusut sedikit. Udara sejuk perlahan-lahan menghirup dalam hatinya. Jelas, dia tidak berharap bahwa yang disebut tiga raja kecil memiliki latar belakang yang luar biasa. Tiga master sekte Gerbang Yuan adalah ahli tingkat atas di wilayah Suan Timur. Seberapa kuatkah mereka yang telah diajar secara pribadi oleh mereka? Jika kamu akhirnya bertemu mereka selama kompetisi sekte besar, kamu pasti harus berhati-hati. "King Suanzi memperingatkan, 'Segera, dia tertawa lemah dan berkata, 'Namun kamu tidak perlu terlalu takut.'" Saat itu, Zuo Tong telah mengumpulkan sekelompok teman selama kompetisi sekte besar dan akhirnya membunuh salah satu dari tiga raja kecil dari Gerbang Yuan, melukai yang lain, dan menyebabkan yang terakhir melarikan diri. Petik 2. Lindong tertegun dan tak bisa berkata-kata. "Zhou, tong senior ini memang orang yang sangat ganas. Tidak heran dia memiliki reputasi besar di dalam hati para murid Dao Sekte. Serangkaian prestasi seperti itu membuatnya merasa darahnya mendidih sedikit setelah mendengarkannya. Murid ini mengerti. Lindong mengangguk dan mengukir kata-kata Ying Xuanzi di dalam hatinya. Tampaknya kompetisi Sekte Besar ini memang bukan hanya kompetisi biasa." Kamu harus berlatih dengan baik selama periode waktu ini. Kamu tidak perlu menonjol selama kompetisi sekte besar. Yang perlu kamu lakukan adalah mencoba dan melindungi para murid lainnya. Ying Xuanzi melambaikan tangannya dan berkata. Dimengerti, Lin Dong tidak lagi tinggal setelah melihat ini. Dia menangkupkan kedua tangannya dengan hormat. Sebelum berbalik untuk pergi, Ying Xuanzi memperhatikan pemuda itu kembali ketika dia pergi. Tangannya dengan lembut mengusap meja. Dia tampaknya bisa melihat kemiripan sosok Zhou Tong di Lindong. Keduanya memiliki bakat yang sangat mengejutkan. Namun, dia tidak tahu apakah kompetisi sekte besar ini akan berakhir sedikit berbeda karena penampilan Lindong. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku. Emuah-emuah. Dadah.